oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. halo semuanya oke okay, nah jadi di video kali ini kita akan menggaca ya menggacha apa menggaca menggaca Akhirnya maskop gitu. habis nah ini ini udah tahu nih kalau hoki itu di empat 40 kali gitu oke aku baru lima kali gitu. dengan yang bonus-bonus harus apa harus gunakan 500 diamond mudah-mudahan hoki sih kalau gak hoki ya nggak apa-apa Oke okay, kita langsung saja Boy ini harus kaca dulu ya harus kaca 450 Oke okay, kita mulai like shop Wih mantap, guys. Dapat Rika-rika anjay. Wih, dapat banyak nih. Wih. Kasih dapat banyak nih. anjay emot dapat Rika. lumayan banget sekali ya. Oke. Kita apa? Eh. De... Tinggal berapa lagi? 50 DM lagi yang 25 aja deh jadi dua puluh dua, dua puluh dua, dua puluh dua, dua puluh Apa harus di dua, Iya harus di dua anjay. Warter lagi bos kita udah 17 kali berarti kita langsung clean semuanya boy satu mantap mantap mantap mantap ada satu. <hungí> mantap mantap jadi kita punya berapa tiket 30 tiket bos hui iya. ini 10-10 aja deh iya bos oke okay. dua sih eh apa aduh Wih uh. sudah sepeda lagi lagi, Wih, <laughs> lagi. Nah, udah 30 ya katanya sih yang ke-40 itu oh bisa di skip <tik> my head so place hey. punya work hard ratus live sudah punya empat ratus top kasihan ah, enggak menang, enggak menang. efek hai, namanya kita pakai langsung pakai sepawannya langsung pakai udah pakai semua kan aja Udah, dah udah, udah, um, lagi di sini aja dah, enggak, oke, oke udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, enggak, enggak, udah, udah, udah, udah, udah, I got the Between the sun and, us and us.